Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi di Youtube channel Parusurati Kali ini Kita akan Melihat Atau kita akan melihat lain dari Desa Lurum Setelah Dua video saya yang sebelumnya Yaitu kita melihat tentang Kerja tua dan rumah Anak Lurum Kali ini kontennya agak sedikit berbeda Kita melihat tentang pesona alam yang ada di seluruh Salah satunya yaitu Danau Lurlun Dan Danau ini enggak kalah menarik dengan tempat-tempat wisata yang di Kepulauan tadi. Selamat sore sahabat youtube Ini saya tepatnya berada di gerbang pintu masuk Danau Lurlun kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat youtube untuk kita berkeliling melihat pesona alam yang ada di desa Lorulun, tetap ikuti saya oke bro kali ini saya telah memasuki lokasi danau Lorulun perjalanan dari pintu depan gerbang masuk ke dalam danau Lorulun kurang lebih 200 meter nah itu dia bro telah terlihat tempat-tempat Santai bagi pengunjung yang datang ke sini. Di depannya lagi ada restoran. Di sini proses pembangunannya telah selesai, namun belum resmi untuk digunakan. Kurang lebih ada dua restoran dengan model dan tipe yang sama, bisa dilihat. Dan di sebelahnya ada toilet. Toilet ini untuk pria dan wanita dan juga untuk anak-anak Sementara yang di depan sana bisa sahabat-sahabat youtube lihat Ada tempat-tempat untuk santai beristirahat Dan juga ada jembatan Jembatan gantungnya berada di dalam danau Sangat keren Inilah salah satu gazebo yang saya capture Bisa dilihat di sini kurang lebih ada 10 gazebo dengan model dan tipe yang sama Untuk ketahuan sahabat youtube bahwa Luas dari lahan danau lorulun ini kurang lebih 3 sampai 4 hektar. Dan sebelumnya danau ini belum terawat sama sekali sahabat youtube namun setelah tahun 2018 danau ini dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar, dan kini proses pembangunan baik sarana prasarana, infrastruktur di dalam danau ini boleh dikatakan telah mencapai 50-60% sampai dan walaupun belum resmi digunakan namun danau Lerulun ini telah banyak didatangi oleh warga atau penduduk baik yang ada di dalam Kepulauan Tanimbar dan yang dari luar Kepulauan Tanimbar sangat keren tata ruang dari Danau Lurulun ini Danau Lurulun ini merupakan salah satu dari tempat wisata yang sangat keren yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dan mungkin danau ini belum diketahui oleh orang banyak yang ada di luar Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa dilihat langsung gimana sahabat youtube menurut anda keren kan danau lorulun ini merupakan tempat wisata yang rekomendasi banget buat sahabat-sahabat YouTube yang belum pernah berkunjung ke sini atau yang sudah pernah berkunjung ke sini yang ingin berair pekan bersama keluarga, bersama pacar atau bersama teman-teman dekat bisa langsung datang ke sini mumpung masih gratis. Karena tempat ini Anda akan dimanjakan dengan suasana danau yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat keren. Dan juga akan dimanjakan dengan tempat-tempat santai, wahana permainan anak yang gak kalah menarik, yang gak kalah keren, dengan tempat-tempat wisata yang ada di luar Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bisa dilihat di dalam danau ini masih terdapat pohon-pohon yang sudah mati yang masih tertanam di dalam danau Lurun ini, dan kemungkinan akan dibersihkan semuanya. Pohon-pohon yang sudah mati ataupun kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam danau lorul ini Oke okay, sahabat youtube demikian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya Saya Farouf Seriditi pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua